Restoran bisa dijadikan tempat kita untuk melepas stres, penat, dan lapar Tak elak, banyak pemilik usaha restoran yang menyuguhkan berbagai tema atau konsep yang anti-mainstream Guna menarik perhatian para customernya Dan berikut 5 restoran dengan tema anti-mainstream versi doktrin ngapak pertama, tenemehoi Thailand. Jika kalian berkunjung ke restoran ini, jangan harap kalian dilayani oleh perempuan cantik berbaju imut. Melainkan di sini kalian akan dilayani oleh para lelaki berbadan atletis yang menakan baju imut seperti ini. Walaupun sedikit aneh, tetapi trik ini berhasil menjadi daya tarik tersendiri bagi restoran tersebut. Dan sesekali para pelayan akan menghibur pengunjung dengan berjoget bersama mengikuti iringan musik. Oh ya, bos, walaupun mereka terlihat kepanji-panjian, sebenarnya mereka tidak seperti itu, dan itu hanyalah profesional kerja saja. Keren, sangat menghibur. nomor 2 di kelas resort-restoran di restoran yang berada di Amerika ini kalian bisa menguji tingkat kesabaran kalian pasalnya para pelayan restoran ini akan melayani kalian dengan mencaci maki dan berkata kasar dan jangan heran kalau kalian minta tisu ke pelayan tisu itu akan dilempar ke wajah kalian thank you My they doing, yeah. <laughs> Eits, tapi bukan karena gaji para pelayan yang tidak dibayar-bayarkan Atau tidak boleh ngotong Melainkan memang seperti itulah cara mereka melayani customernya dan trik ini pun sukses memikat customer sampai-sampai restoran itu memiliki 13 cabang di Amerika. Dan para pengunjung tidak ada yang protes atau marah melainkan mereka senang terhibur. Nomor 3 Vampire Cafe Jepang Dengan didominasi warna hitam dan merah, kafe ini mengusung tema horor cerita vampir Ditambah lagi para waitersnya yang bersikap dingin, dekorasi horor dan hidangan unik lengkap dengan atribut tengkorak Sukses membuat kafe ini diminati para pecinta horror Nomor 4, modern toilet. Restoran ini sangat anti mainstream bos. Mulai dari tempat penyajian, kursi duduk, aksesoris, sampai hidangan semua berkonsep toilet. Tapi tenang, semua ini dijamin keamanannya oleh pemilik resto. Well, nice presentation of food too. She gets the toilet. Have a have a mouth that oh, no urinal. no don't use the uh, spoon. Mm. Mm. Yummy. Delicious. Oh. <laughs> <laughs> Oh ya bos, di Indonesia juga pernah ada kafe dengan konsep serupa yaitu kafe jamban. Nomor 5. Restoran Alcatraz Tokyo. Sebuah restoran yang berkonsep seperti di dalam penjara, para pengunjung akan disajikan makanan makanan dengan bentuk menyeramkan, lengkap dengan jarum suntik, kepala manekin yang berdarah-darah. Dan potongan tangan yang diawetkan dalam toples, Sangar banget mok Dan itulah 5 restoran anti mainstream versi doktrin ngapak Teruslah berinovasi dan berkarya apapun itu selama tidak menyalahi aturan adat dan agama. Saya Om peserta seluruh Dewan Direksi, bila banyak kesalahan kami minta maaf sebesar-besarnya. See you next time, terima kasih.